Selamat pagi Teruna, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu-dua bersama Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita Serta Alkitabnya yang terambil dari 1 Yohanes 2 Ayat 22-25 1 Yohanes 2 Ayat 22-25 Kalau Alkitab sudah terbuka, mari kita berdoa Kita berdoa Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami untuk kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk boleh menjalankan aktivitas kami. Bapak, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi pelita bagi jalan kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 22-25 yang berbunyi, Siapakah pendusta itu? Bukankah Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab, barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa; barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu tetap teguh mengikut Tuhan. Ada sebuah lagu dengan lirik mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Ternyata lirik lagu ini diambil dari ucapan seorang laki-laki yang berasal dari Asam, yaitu dari India. Dirinya diancam akan dihukum mati oleh kepala suku Asam kalau tidak meninggalkan imannya. Bahkan, istrinya Put telah dihukum mati karena imannya kepada Tuhan. Meski mendapat acaman, ia justru berkata, Mengikut Yesus keputusanku, tetap kuikut walau sendiri. Imannya membawanya pada eksekusi mati. Namun, keteguhan hati dalam mengikut Tuhan inilah yang kemudian membawa semuanya bertobat dan mengikut Yesus juga. Penulis surat Tihanes mau mengingatkan kepada pembacanya untuk tetap teguh mengikut Tuhan. Hal ini mengingat bahwa pada masa itu, banyak orang Kristen yang mengikari imannya dengan menyangkal Yesus. Mereka mau cari aman dan selamat dengan mengikuti apa kata dunia. Yohanes mengajak umat percaya untuk tetap tinggal di dalam ajaran yang selama ini telah mereka terima. Artinya, ajaran-ajaran yang diterima tidak hanya dibuktikan melalui pengakuannya saja adik-adik melainkan juga dengan tutur kata dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Hanya dengan cara demikian, mereka akan teguh dalam mengikut Tuhan, serta beroleh kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kita? Menjadi pengikut Yesus memang memiliki konsekuensi. Bisa saja membuat kita kehilangan teman, ditinggalkan pacar, disisikan dari pergaulan, dan lain-lainnya. Apapun tantangannya, teruslah menjadi teruna-teruna Kristen yang tetap teguh dalam mengikuti Tuhan dengan setia. Hiduplah dalam ajaran Kristus dan mengikuti teladannya. Jika kita teguh beriman, maka tak lelah mengasihi Sebagaimana lagu atas pada bait yang ketiga. Dunia ini belakang salib di depan, kuta ingkar, kota ingkar. Mari kita tutup saat doa kita dengan berdoa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Kiranya firman ini Bapak boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh membagikannya untuk sesama kami ya Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus boleh tetap jaga dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.